Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja ya masuk ke video preset yang pertama. Oke okay, guys selanjut ke preset yang kedua. Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga guys Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat ya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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-7. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8 guys.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 Oke lanjut ke peserta yang ke-11 Oke lanjut ke peserta yang ke-12 Pembelian lanjut ke peserta yang ke-13 Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-14. Oke, lanjut ke episode yang ke-15, okay, ke ke ya oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 Oke lanjut ke preset yang ke 17 Oke okay, lanjut ke preset yang ke delapan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 Oke okay, lanjut ke persetan ke-21. boro mau jadi sedangkan oh, aku aja, belum bisa. Oke okay, lanjut ke persetan ke-22. Charlotte Tangki. Oke okay guys, jadi mungkin segitu aja prinsipnya. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, kalian bisa share ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Biar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan video-video menarik setiap harinya guys. Oke okay, dan mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.